Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa amma ba'du. Alhamdulillah pada hari yang barokah ini saya akan melaksanakan suatu amanah badan haji Abdul Abbas bin Wahidun. Untuk mengawali rukun badal haji yang pertama saya akan melafazkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul haj wa ahramtu bihi Abdul Abbas bin Wahidun lillahi taala. Labbaikallohumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk Alhamdulillah. Semoga ibadah badal haji ini dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu menjadi ibadah badal haji yang mabrur dan mabrur beserta dapat menjadi hantaran pahala yang terindah dan terbaik dan berlipat-lipat ganda untuk almarhum amin amin ya rabbal alamin dan semoga ibadah badal haji ini dapat menjadi asbab Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan menerima segala amal perbuatannya dan menjadikan kuburannya rawda tamiriyadil jannah yang taman daripada taman surga dan semoga almarhum Abdul Abbas bin Wahidun digolongkan bersama orang yang soleh, para alim ulama, para syuhadak dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yawmil kiamah sehingga beliau masuk surga jannatul firdaus bigairi hisab amin amin ya rabbal alamin Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La baik Allahumma la baik. Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamdah wal ni'amadah Laka wal mulk La syarika laka Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal La syari, la fay kala huma la fay, la syari hamda wal ni hamda, mur, syari hamda wal Laka mulk, la syarika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu Alhamdulillah. Kita saat ini. Sudah sampai di Jabarrahna. Masya Allah, tabarakallah. Inilah nampak daripada jamaah. Inilah kami, kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Beginilah nampak daripada jamaah di Padang Europa pada pukul 1.00 Alhamdulillah Banyak jamaah Yang Jam Tengah Petang ini Mereka Menyempatkan diri Untuk Melakukan Solat malam mengaji. Dan berzikir, alhamdulillah, insyaallah dengan ketakwaan kita memperbesar amal ibadah kita. Insyaallah, kita akan mendapatkan haji yang mabrur, dan insyaallah. Kita akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu SWT Baik dalam dunia maupun akhirat Amin, amin ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala Sayidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbana adzina Bil dunia hasanah Wa bil akhirati hasanah lakina azab neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitulah suasana sekarang ini kita akan menuju Musdalifah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah dan sekarang kita akan melanjutkan ke Musdalifah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan kemuzdaripah untuk mobil yang pertama. Alhamdulillah. kemudahan subhanahu wa ta'ala. La baik Allahumma la baik. La baik la syarika la kalab baik. Innal Hamda wal ni'matah. Laka wal mulk la syarika laq. La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wa salamun alal Mursalin. walhamdulillahi rabbil alamin La baik Allahumma la Lab baik Alhamdulillah, inilah suasana dan situasi pada hari ini selepas melaksanakan tawaf haji. Alhamdulillah, beginilah rupanya. Semoga ibadah haji ini dapat diterima dan diterima ya Allah. Berharap dalam haji yang mabrur dan mabrur. Allahumma ya rabbana ya rafa'i ammi nami nami yarqal alamin Allahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' mursalin Sayyidina wa maula Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah pada hari yang barokah ini Saya Haji Lalu Awfam Hudid Hakim Telah menyelesaikan ibadah haji ini dengan sempurna Dan terbaik insyaAllah dengan seamanah-amanahnya uh, Inilah kita baru saja selesai melaksanakan Sa'i dari Bukit Sapa ke Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga ibadah badal haji ini dapat diterima dan meridai oleh Allah Subhanahu SWT Menjadi ibadah badal haji yang mabrur dan mabrur Beserta dapat menjadi hantaran perhatian yang terindah dan terbaik dan berlipat-lipat ganda untuk almarhum amin amin ya rabbal alamin dan semoga ibadah badan haji ini dapat menjadi asbab Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan menerima segala amal perbuatannya dan menjadikan kuburannya raw datang miryadil jannah yakni taman daripada taman surga, beserta dapat berkumpul kelak di akhirat nanti bersama legenda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mil kiamah sehingga beliau masuk surga bi khairisabtan masuk surga jannatul firdausnya Allah amin amin ya rabbal alamin akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo La hawla wala Allahu Allah, Allah. So glad you're fine. I had said it. I mean, I didn't ask you that.